Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi Nasda'in Wa muridin wadin Wa salatu wa ala Ya iwan wa salin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Baik selamat sore Adik-adik uh, semua uh, Sebelum kita mulai Kelas pada sore hari ini Mari kita membaca surat al-fatihah. <tuh> al-fatihah. Uh, baik, selanjutnya saya persilakan kepada Mr. Nugroho. Silakan, Mr. Selamat sore ya, adik-adik. Kita ketemu lagi ya. Ini ada Haran sudah datang. sama Teman ya teman-teman lain yang mungkin nonton video ini gitu ya. Kita ini. Oke, Mbak, Mbak ini jangan lupa di-share linknya ya. Siapa tahu ada yang tertarik masuk Siap, Mister. Oke, sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar, adik-adik di sini kemarin sudah belajar tentang ini. apa tentang cara... Menjelaskan seseorang, ada kemarin ada rambutnya lurus. Kalau lurus tuh, bahasa Inggrisnya apa? Kemarin straight, straight. Itu artinya lurus. Kalau rambutnya ini, rambutnya periting atau bergelombang, hilangnya curly ini ya. Klik, kemarin sudah belajar itu. Kalau rambutnya hitam, itu black. Tapi kalau rambutnya ini, rambutnya apa? Itu? Rambutnya pirang, bilangnya blonde, ini blonde, blonde itu rambut pirang. Jadi ada-ada di sini kalau sering mungkin pernah keluar negeri ya, ketemu bule, ketemu orang kulit putih yang apa rambutnya itu warnanya nggak putih, rambutnya warnanya nggak sorry, warnanya nggak hitam tapi rambut, warnanya itu kuning, itu namanya blonde. Ya. Oke, nah sekarang kita ya lanjut ke selanjutnya ya. Ada di sini. Kita hari ini akan belajar tentang, uh, ini. Uh, apa itu adjektif? Uh, kita belajar tentang adjektif. Tapi apa itu adjektif? Nanti Mas seperti ini, seperti jelaskan. Tapi sebelumnya kita coba baca ini dulu. Uh, baca ini dulu ya. Sekarang Mas Bakti baca ya. Karena belum ada yang teman Nara, ya. Nara dengar dulu ya. Uh, Ames, she works in a hospital in the city. She sometimes work during the day and she sometimes to work at night. She doesn't like cooking at the weekend. She likes listening to music and taking photos. Nah. Oke, okay. sekarang kemarin Mas itu apa ya? Bibi, jadi kalau Ahmed itu artinya Bibi Me. Me itu nama nama orang. Ahmed ya. adalah seorang dokter. adalah seorang dokter. she works. Dia bekerja di big hospital. Apa? Rumah sakit big itu besar. Jadi hospital yang di dibacanya itu dari hospitalnya dulu, dari belakang dulu. Hospital big rumah sakit besar in the city. Itu apa? Oh, Ko kota ya. City itu kota. She sometimes work during the day and sometimes has to work at night. He doesn't like working at the weekend. She likes listening to the music and talking to so. friends. Jadi, dia ya, itu uh, juga she berarti dia ya, dia perempuannya maksudnya on me ya, on me itu kadang, nah, some itu artinya kadang, dia kadang bekerja saat malam dan saat dia apa? Eh, Sorry saat siang ya, dia itu siang ya, bisa diartikan hari, bisa diartikan siang, saat siang and she sometimes has to work at night dan kadang dia juga harus bekerja saat malam hari. She doesn't like working at the weekend. Doesn't like itu artinya apa ya? Tidak. Like itu apa artinya? Kata kerja apa artinya? Tidak su. Tidak suka. Like itu suka. I like you. Saya suka kamu. I like fried rice. Saya suka nasi goreng. Berarti like itu artinya su suka. Berarti kalau. Ada seperti ini, saya tidak suka. Saya tidak suka working at the. She doesn't like. Sorry, she doesn't like working at the weekend. She likes listening to music and taking photos. Jadi dia itu nggak suka kerja di weekend itu apa? Akhir pe, akhir pekan atau satu minggu ya? Satu minggu akhir pekan. She likes listening to music and taking photos. Dia itu suka apa itu mengambil apa? Mengambil menyelenggarakan musik dan mengambil foto artinya dia suka suka foto-foto gitu ya bahasa indonesia -nya. Nah sekarang where does Amie works? Nah Almay tadi kerja di mana berarti coba in a hospital di rumah sakit di rumah sakit karena dia adalah seorang dok dokter kemudian what does she like doing? Apa yang dia suka lakukan? She likes listening to music and taking photos. Ya. Oke, okay. okay, next ya, Selanjutnya, ini ya. Jadi teman-teman ini adalah sebuah bacaan. Jadi nanti kalau ada-ada di sini apa, uh, ini sudah siap. Ini bacaannya ya. Kalau diminta gurunya di sekolah sudah siap. Ini bacaannya. Net ya, ya. Tadi sudah diajarkan Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di akhir ya. Selanjutnya ya sambil kita belajar hari ini. Nah tadi ada kata big, gitu ya. ada kata big, terus ada kata ada kata big ya big nah, teman-teman itu disebut sebagai kata sifat. Nah, kalian nggak perlu bingung nanti Mas Bakti jelaskan. Nah ini teman-teman, ini teman-teman. Nah dari kita hari ini. <coughs> Itu adalah judulnya. Back to school, apa itu back to school? Kembali ke sekolah. Nah, di sini ada ada Simon. Ada Simon, ada Alex. Coba perhatikan, kan Simon kerjanya belepotan. Alex kerjanya belepotan. Ini ngapain sih? Ini sedang membuat karya seni, ya, Karya seni dari dari tanah liat. Alexa, Alex, ini dia. Working very carefully, jadi hati-hati gitu. Nah dia ini kacau, yes, Simon ya. Kemudian Stella, Stella itu baca ini matematikanya santai aja. Ini matematika ya, ini ada angkanya, bukan? Kemudian Lenny itu dia bingung, bukan? Bingung. Kemudian ada Merah, ini sport, sport itu apa? Olah, olahraga ya. Ini si Merah itu sedang main, main basket basket ini ada yang satu lagi yang ini apa enggak nggak bisa ngejar nih nah sekarang kita coba dengar ya adik-adik kita coba dengar kemudian kita kita cocokkan ini ada beberapa kata nanti untuk menjelaskan ini kira-kira mana Oke. Oke, saya putarkan dulu ya adik-adik ya empat puluh ya nggak apa-apa apa, -apa. Eh, apa Nana kalau hujan nggak apa-apa kalau misalkan ini dengarkan aja nggak usah ini ya, eh, videonya videonya nggak usah dinyalain ya kalau hujan ya nanti malah jaringannya ini videonya dimatiin aja nanti biar sinyalnya biar ini ya nah gitu kalau apa kalau videonya dinyalain nanti sinyalnya putus-putus ya dengarkan aja ya nggak usah jawab ya, nggak apa-apa nanti eh, mbak mbak Sri kalau nggak ada yang datang hari ini berarti di record aja ya kita rekaman selama ini selama satu jam ya Baik, Mister. Oke, okay, ada deh. Uh, ini ya. Ya, dalam mata pelajaran tertentu ada art. Arti itu artinya mata pelajaran seni. Seni. Jadi, ini kan di sekolah diajarin seni kan ya? Senian atau seni atau kesenian. Math itu matematika. Sport itu olah-olahraga. Tunggu, satu nanti ya. Pupil's book. Hello there. Page 7. Story. Lock and key, lock and key, from the detective agency We bentar, bentar, bentar, salah, kalau dia salah salah Kok oh, ini ya? Ini nomor sih? Nomor sepuluh? ya? Oke, sebentar ya, sebentar ya, ada, ada, ada mix up nih Ada mix up Oh, I see Bentar ya, sebentar, bentar. ada ada mix up, salah, salah ini entar ya, adik-adik ya, ntar ya, audionya bermasalah ini kayaknya nggak cocok juga ini CD1 kan itu nggak masalah, ntar ya sebentar ya ada ya, sebentar ya. Ini sedikit bermasalah ya. Oke, audionya bermasalah ya. Sebentar, nggak usah pakai audio dulu nanti kapan-kapan saya putar lagi ya tubuhnya mbak salah oke gini aja deh hmm. kita lanjut ke sini ya nah nah di sini ya ada kegiatan coba kalian perhatikan gambarnya ya Adik-adik ya di sini ada uh, Simon Simon ya yang kerjanya itu bagaimana nih dibandingkan Alex kerjanya bagaimana dia itu lebih lebih kacau sedangkan ini lebih lebih rapi kan Kemudian sistela ini dia mengajarkannya lebih lebih gampang tuh dia nggak mikir tuh nggak mikir tuh maksudnya nggak bingung gitu ya nah, sedangkan lagi di sini tuh dia, dia bingung kan mukanya nah, di sini sama si apa si Mera pun juga ini apa juga juga apa twitter uh, main basketnya nah ada kata ini ada di di bawah ini ya ada kata Boring, boring itu apa kemarin? What is boring? Artinya membo, membosankan. Boring itu membosankan. Nah kemarin sudah diajarnya. Oke, kemudian busy. Nah busy artinya si, sibuk. Misalkan I am busy. Artinya apa? Saya si, saya sibuk. Careful itu artinya hati, hati. I am careful. Saya berhati-hati atau saya hati-hati. Ya, ada difficult. Apa itu difficult? Artinya susah. Ya, difficult itu susah. Nah, kemudian ada easy. Easy itu artinya easy itu artinya adalah gampang atau mudah. Ya, exciting itu artinya menyenangkan. Kemudian ada quick. Quick itu apa? Cepat. Ya. Quick. Lawan katanya ini. Slow. Slow itu lambat, lamban atau pelan, gitu ya. Terus yang terakhir ada terrible. Terrible itu jelek, ya. Bruk lah pokoknya lah. Gak, enggak ini, enggak apa, enggak rapi gitu. Itu terrible, gitu ya. Nah di sini perhatikan. Where are the children? Kira-kira semua ini mereka di mana? Where are the children? They are in. Mereka ada di. Gimana? Kalau kalau kalau diajarin kesenian, matematika, sama olahraga itu di, di mana? Di, seko, di sekolah. So, if you want to say it in English, kalau kalian pengen mengatakan bahasa Inggris, bilangnya, they are in school. Nah, mereka ada di, seko, di sekolah. Nah, sekarang, which class are Alex and Simon in? Ini di kelas apa? Di kelas seni. Jawabnya bagaimana? Nah, sekarang, mereka ada di kelas seni. Itu bagaimana? Tadi sudah diajarin. Coba, they are in, they are in art class, art class. Nah ini mas berarti tulis di kolom chat ya. Ini aja deh, kayaknya nih. Kalau masuk ke video aja, kalau di Kamisnya nanti, kalau di video nggak kelihatan ya. Ini aja deh, keren ya. Nah, oke. kelihatan ya, dua-duanya ya. Nah, they are in in school. Artinya apa tadi? Mereka di sekolah, di sekolah. They are in school. Kemudian mereka, nah ini ya, ada ini ya. Mereka apa Simon and Alex ada di uh, ada di uh, ini, ada di uh, kelas ini. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Simon And Alex are in the art class. Art class itu artinya apa? Kelas, kelas seni. Ya. art class itu artinya kelas seni. Simon and Alex are in the art class, gitu ya. Nah sekarang, Stella dan Lenny ada di kelas matematika. Gimana coba? Ayo, ini sudah ada yang datang belum ya? Oh, oh ada arset ya? Arset, silahkan Arset ke ini. Coba ya, nggak apa-apa ya? Jangan takut ya, jangan takut salah. Yuk, Mas bantu deh. Setelah and one, are in apa three, n atau lebih lebih apa Uh, Mat itu singkatan dari matematik, ya. singkatan matematik kelas, kelas matematika. Ya. Kemudian, yang terakhir, yang di sini, merah itu ada di mana sih? Merah, merah di kelas olahraga. Berarti, bagaimana merah, pakainya, pakainya IS atau are ya? merah pakainya is atau are teman-teman. Ayo. Merah is Is, is benar ya? Is. Pakainya is. Merah is in the sport class. Jadi ada di kelas olah, olahraga gitu ya. Ini kurang tuh ya. Akhirnya Oke, okay. they are in a school nah, seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya. Nah, ini kiminya, ini teman-teman ya. Maksud Mas Bakti adalah kalau orangnya lebih dari satu, pakainya apa? R. Kalau orangnya lebih dari satu, pakainya R. D, D itu bahasa Indonesia-nya apa? Mere, mereka, berarti itu orangnya pasti ya makanya pakainya R. Nah, Simon and Alex berarti bahasanya si Simon atau Simon dan Alex berarti ada Simon dan Alex berarti ada berapa orang? Ada Du pakai R. Stella dan Lenny berapa orang? Ada dua dua orang makanya pakai pakai R Nah, merah itu cuma satu orang, berarti bukan pakai R tapi pakai. Oke? Nah, kayak gini ya. Ini cara menjelaskannya gitu ya. Kemudian di bawahnya. Who likes math? Siapa yang suka matematika? Coba dari gambar ini, ini kan ada Lenny sama Stella ya. Kira-kira dari Lenny sama Stella yang suka matematika yang mana? Coba. Itu kan gambarnya kelihatan ya. Ini sama Stella sama Lenny, itu yang paling suka yang mana? Please look at the picture. Stella ya, bagus. Stella, Stella yang suka matematika. Berarti bahasa Inggrisnya jawabnya kalau kayak gini Stella likes matematik. Likes kemarin apa? Ada yang oh, kemarin sudah diajari Mas Batik. Likes artinya apa? Su-suka. Laks itu artinya su, suka Jadi kalau... Apa, kalau ada ini, ini ya. Apa, kalau... Si likes itu artinya Stella suka matematika. Kalau saya suka... Apa, saya suka burger bahasa Inggrisnya bagaimana? I? I? I? I, I fun, fun. Saya suka, suka itu apa tadi? Nara dan teman-teman suka itu, like. Saya i like bird. burger. Nah, kemarin ya, Nara, Nara ya, dikerjakan ya, yang latihan kata kerja kemarin ya. Mbak Sri sudah dikasihkan ya, ke kan, untuk kata kerja kemarin. Latihan waktu ini ujian sudah dikasih, Mbak Sri dan Mbak Ega. Halo? Oke, ya, oke. Nah, ya, ya. Uh, seperti ini, ya. Jadi, suka artinya. Nah, ini kemudian: siapa yang suka kelas seni? Siapa yang suka kelas seni? Antara Simon dan Alex, siapa yang Alex berarti Alex suka kelas seni. Bilang, kan? Alex suka apa? Berarti, Alex. Art suka kesenian. Ya, ingat, bahasa yang bahasa Inggrisnya suka apa? Bahasa Inggrisnya suka apa? Bahasa yang Oke, ke apa? Bahasa yang dimaksud ke apa? Bahasa yang Kemudian ada yang dimaksud yang Mela ya, kemudian buat is doing artinya apa? do itu bahasa indonesia apa ya? Do. melah melakukan atau lakukan. Coba yang dilakukan uh, merah ini apa ya? Dia main olahraga, olahraganya apa? Olahraga main bola. Olahraga main bola bola apa ini? Bola basket. sih ada ada ada ada perangnya itu kan, ada keranjangnya, ada bolanya itu main apa? Bola, bola. basket. Bola basket. Bola basket ya. Berarti, uh, merah is doing cat ball. Artinya apa basket Bola basket bola basket, jadi dia sedang melakukan bola basket. Sekarang perhatikan ya, nah, ini sini ya, di sini ada ininya, ada semacam apa, ada semacam keterangannya. Nah, Mas Bakti akan ajarkan, kita akan belajar apa itu yang namanya kata kata sifat. Nah, adik-adik uh, Kata ini boring, busy, carefully, difficult, easy, exciting, quick, slow, terrible dan selanjutnya itu yang itu disebut sebagai kata sifat. Kalian nggak perlu nggak perlu ini nggak perlu bingung nggak usah diingat-ingat yang jelas ini artinya ini fungsi itu memberi penjelasan. Contoh kayak gini ya boring. Uh, Kelas boring, kelas itu artinya apa? boring, kelas kelas boring, tadi apa? Membo, membosankan. Berarti kalau ada boring, kelas artinya kelas atau kelas yang kelas yang kelas yang membosankan. Nah, ini, yang membosankan. Nah, ini ya, kelas yang membosankan. boring, kelas kelas kelas boring, kelas kelas yang membosankan. Jadi boring itu menjelaskan kelasnya. Jadi kalau Nara dan teman-teman yang lain ditanya, kelasnya kemarin kelasnya tadi. Kelasnya Mas Bakti tadi gimana? Ya? kelas is boring. Kelas yang membosankan betul. Gitu. Ya. Jadi terus kemudian ada kayak gini. Ah, itu ada busy, di sini apa tadi, si sibuk, jadi sekarang gini, ada busy man, man itu apa, ada superman, ada batman, ada secureman, man itu apa sih artinya? artinya orang jadi kalau busy man itu artinya orang yang si sibuk. Iya, orang yang sibuk. Busy man. Orang yang iya, iya, iya, sibuk, iya, itu, itu orang. Jadi iya, iya, itu iya, iya, iya, itu dari iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kemudian, uh, ada kata ini yang baru, ya, Itu yang seperti buat kalimat semua, ya. Ada careful, uh, ada careful, misalkan, ada careful, hai, uh, komen itu apa? Komen hai, hai, hai, hai, Woman itu perempuan. Kalau laki-laki itu man. Ya. Kalau woman itu perempuan. Artinya kalau di bahasa Indonesia ya, di bahasa Indonesia bacanya dari belakangnya, ada, ada ya Maksudnya di, diartikannya di belakang. Dibacanya tidak di depan, tapi diartikannya dari belakang. Woman careful uh, berarti perempuan yang hati-hati karena careful itu arti Hati, hati, gitu ya. Jadi careful woman, perempuan yang hati, hati. Kemudian ada nah, difficult. Tadi apa difficult ya? Jika dari kesleo seperti ya difficult itu artinya su susah. Berarti kalau misalkan gini, difficult class, artinya apa? Diartikan dibaca dari, dari belakang kelas yang sul yang sulit atau susah kelas yang sulit atau kelas yang susah sama sulit sama susah itu sino sinonim jadi jangan bingung ya sulit sama, uh, uh, sulit sama susah itu sinonim nah kemudian ada easy berarti kelas yang mudah gitu bahasa inggrisnya bagaimana easy easy class kelas yang mudah ya oke okay. kalau exciting itu artinya mena, menarik atau menyenangkan ya. mengasihkan menyenangkan. ya exciting itu bisa bisa itu ya Sekarang kalau apa uh, video yang menyenangkan atau mengasihkan gimana exciting video ya video yang -kan. terus, kemudian ada, ada slow car. Artinya apa? Kalau slow car, kalau diterjemahkannya dari belakang ya. Kalau mengartikan itu dari belakang, mobil yang lambat, mobil yang lambat. Terus kemudian ada ini yang terakhir tuh, uh, ikut gula, deh, with, uh, with motorcycle. Artinya apa? Motorcycle itu apa sih? Mo? Motor, roda dua, roda dua. Bahasa bahasa Inggrisnya berarti motor. Eh bahasa Inggrisnya itu motor. Ya bahasa Inggrisnya motorcycle atau motorbike. Bisa ya, bisa dua-duanya. Uh, uh, di, kalau diterjemahkan di ke Indonesia, atau di Indonesia kan, kalau diartikan itu motor yang ce cepat nah, Quick itu cepat, lawan kata dari slow. Nah, kalau slow tadi lambat, kalau quick itu artinya ce-cepat. Nah, sekarang tadi, terrible Parable, misalkan, parable food. Nah, ini bagaimana ya? Parable itu apa tadi? Ayo, parable. Apa tadi, parable? Parable apa judul? Ayo. Parable itu artinya adalah payah atau payah atau buruk gitu ya. Boleh payah, boleh buruk, boleh jelek gitu ya. Jadi kalau terrible itu terrible food diartikan makanan yang, uh, yang buruk atau tidak enak, boleh. Bisa buruk, tidak enak gitu ya. Nah, ini ya, Adik-adik, kita belajar yang depan ini. Nah, yang depan ini Adik-adik disebut sebagai kata sifat. Maksudnya adalah Menjelaskan bendanya itu kan ada kelas, itu benda ya. Jadi, uh, kelas yang membosankan kalau dibasahi kan bahasa Indonesia kan seperti itu. Busy itu apa? Itu namanya uh, sibuk berarti orang sih yang sibuk. Careful woman, huh? careful woman berarti perempuan yang berhati hati. Difficult class artinya kelas yang... Gitu apa tadi? Su, sulit. Exciting video. Video yang menye, menyenangkan atau apa ya? Mengasihkan. gitu boleh. Ya bisa menyenangkan, bisa mengasihkan. gitu ya. Kemudian slow car. Slow itu pelan. Jadi mobil yang mobil yang pelan. Ada quick uh, motorcycle berarti motor yang cepat. Nah, terrible itu kupaya ya atau tidak enak boleh arti intinya bermakna negatif atau maknanya itu jelek teri beleput artinya makanan yang buruk nah ini ya adik-adik ini disebut apa tadi aja adjektif artinya kata si sifat nah ini adik-adik bisa kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu nah contohnya misalnya English teacher is boring. Artinya bagaimana guru bahasa Indonesia bahasa Inggris saya itu membo, membosankan. Nah, bisa toh. Terus kemudian ya uh, apa itu gini? Uh, my mathematics class artinya bagaimana? Kelas matematika saya itu membo, atau baik Itu su, itu susah. Kelas matematika saya itu su, susah. Oke, nah. Terakhir, misalkan gini, my car is slow, artinya bagaimana? Mobil saya lamban atau pelan, atau ya enggak cepat pintunya ya, my car is slow. Is Jadi tinggal ditambahin is saja. Ini kalau ini bentuknya itu disandingkan dengan kata benda. Kalau ini dia berdiri sendiri, tapi bentuknya dipisah. Nah Di sini ya, coba teman-teman. Ini Arsyad bisa di ini? Bisa diajak bicara? Atau ini? Kalau oh, ini enggak apa-apa. Kalau memang di jalan atau ini enggak? Nah, ini enggak apa-apa ya. Coba saya tunggu ya. Nara bisa nih, Halo? Ini Nahara ada ininya enggak? Ada, ada ini? pasti ada yang ini. ya Mister. ya nara buat ini ya buat kalimat seperti ya coba pakai yang ini ya misalkan yang jelaskan ini aja apa peristiwa di di rumah nara misalkan kucing saya kucing saya cepat berarti bagaimana my cat is quick nah gitu kan bisa ya nah, jadi buat dua kalimat aja nara ya Ba, dari ini, ini namanya kata kata sifat. Coba ya. Nara bisa? Bisa enggak? Bisa ya? Coba ya. Mbak, Mbak Ega, lo atau Mbak Sri, coba. Nara dipandu ya. Halo? Ya, kalau nggak, kalau nggak dijawab ya sudah, kita ini aja, mau selanjutnya aja, oke ya. Oke, uh, kalau begitu ya. Oke, nanti sambil nunggu sesuai yang lain aja dulu. Halo, adek adik halo, suara saya kedengeran nggak? Nggak. Halo? Kedengeran, Mister dengaran Mister Oke uh, ya uh, kalau gitu kita lanjut dulu aja ya nunggu yang lain dulu ya sama juga ya Nah ini teman-teman berarti kasih tahu kata-kata sifat yang seperti tadi yang digunakan sehari-hari Nah ini ya contoh ya kita mulai dari ini apa Color. Color itu apa Color itu apa colors apa itu colors apa sih colors? Halo. Adik, apa narah? Colors apa narah? Colors. Apa nara? Colors itu apa? Warna. Nah, warna, colors itu warna. Warna itu juga bisa diartikan sebagai kata kata sifat karena memberi sifat kepada kata kata benda, gitu ya. Contoh blue itu artinya B, biru Green itu hijau purple itu apa purple Masukkan. ungu ungu orange itu orangnya jilai itu hitam white putih pink merah muda. red merah yellow kuning Oke okay, bagus ya itu warna ya, nara ya, itu warna, itu juga masuk kata sifat. Kemudian ada size, size itu apa? kuku ukuran. Ukur. Nah kemarin tadi sudah diajarin Mas Bakti ya, big itu artinya apa? Apa itu big, nara big apa? Tadi sudah loh. Ya. Yang lain coba, Arsyad, yang lain mungkin. Artinya Be besar big itu artinya be besar small itu artinya ke kecil. Nah size itu maksudnya ukuran jadi bentuk-bentuk ukuran itu kan ada yang besar ada yang kecil ada yang tebal, ada yang apa ada yang apa ada yang tipis dan seterusnya ya big itu besar small itu kecil Nah ini pelajaran kemarin ya. Short itu artinya apa? Pen, pendek, nah, pendek, Tall itu tinggi, Fat itu apa? G, ge, gemuk, tim itu, u, kurus, ya. kemudian ada sound. Sound itu apa? Swap suara. Kalau suara itu ada loud, ada quiet. Loud itu artinya apa? Nyaring atau bunyinya keras. Kalau quiet itu pelan. Jadi bunyinya itu pelan atau senyap gitu ya. Ada shape, shape itu apa? Jenis, jenis bentuk ya. Bentuk ada round, round itu apa? Bul bulat. round bulat. Square itu apa? Apa square? Ko kotak. Ya. Square itu kotak, persegi, ya. Oval itu apa? Oval, ya oval, ya. Tentunya itu kayak eh, ini, kayak telur, ya. Ukurannya kayak telur itu oval, ya. Triangular itu apa? Triangular itu apa? Ya. segi tri segiti segitiga nah ini ya sip, nah artinya teman-teman ini disebut sebagai kata sih, kata sifat number pun juga, 1, 2, 3 dan terusnya, touch itu ada atau tekstur tekstur itu, itu maksudnya uh, ya, tekstur artinya rough rough itu, rough itu agak kasar itu ini lembek hari itu ke keras, nah, ada cuaca. Nah kemarin kita sudah pelajari yang ini ya, nah, ini ya, ini kemarin, ini ini seterusnya. Oke, ini saya ini ya, adik-adik ya. Jadi ini uh, apa itu cara menggunakan mempelajari bahasa Inggris yang ini ya ini kata sifat ya ingat baik-baik ya oke nah sekarang Mas Bakti coba buat kalimat ini kalimat apa itu kalimat dasar Jadi, ya pakai menggunakan kata-kata tadi ya. misalkan ini contoh ya besar ya misalkan five uh, is di ya apa kenapa my food is katakanlah my, gini, my fried chicken is soft apa berarti bagaimana ini Menurut makanannya ayam goreng saya lem, lembek jadi apa suca ini apa gorengnya nggak bener gitu ya lembek gitu ya Terus contoh oh ini nggak kelihatan ya sekarang ya nah. seperti ini ya my fried chicken is soft uh, apa itu ayam goreng saya itu tekstur lembek atau apa lembek itu kenyal gitu ya. Ya, ini apa uh, laptopnya Mas Bakti uh, ini apa Nara. Enggak apa ya kayak gini ya. Terus kemudian gini uh, my, uh, my my my talk is Fat, nah ini arti, artinya bagaimana coba? Anjing saya, anjing saya fat apa ke gemuk? Anjing saya gemuk, jadi mungkin makannya banyak. Anjingnya my dog is fat. Anjing saya ke gemuk, ke nah, kemudian my. Uh, apa itu? Eh, uh, apa ya? My table apa? Table artinya apa? Table me meja. My table is square meja square tadi apa? Nara square apa square? Perse persegi My table is square Jadi meja saya itu bentuknya perse persegi Nah teman-teman ini adik-adik Ini disebut sebagai adjective Artinya kata si Kata sifat Fungsinya menjelaskan apa Kata benda Jadi kata benda itu dijelaskan Kemarin juga ya Contohnya seperti ini Ya boring class, kelas yang membosankan. Membo Busy man, orang yang si, sibuk. Busy itu sibuk, men itu or, orang. Jadi orang yang si orang yang sibuk. Careful woman, ya. Woman itu perempuan, careful itu hati-hati. Perempuan yang hati-hati. Difficult class, dibacanya dari ingat ya, diterjemahkannya dari belakang ya, walaupun dibaca dari depan. Tapi kalau di Indonesia kan, bacanya dari belakang. Difficult class, artinya kelas yang su sulit atau susah. Exciting, tadi apa exciting? Menye menyenangkan atau mengasihkan. Berarti video yang menga mengasihkan. Slow, mobil yang pe pelan atau lambat. Lambat, lamban, atau pelan, boleh. Ada quick motorcycle, artinya motor ya, quick apa, Ce cepat, terrible food, makanan yang buruk atau enggak enak gitu ya. Jadi terrible itu bisa tergantung ininya, kata bendanya gitu ya. Nah ini ya, my English is boring, nah ini kalau dibuat kalimat ya, my English teacher is boring, guru bahasa Inggris saya itu membos membo My mathematics class is difficult. Kelas matematika saya dibacanya itu uh, bacanya dari depan tapi uh, menarik makanya dari belakang ya, Nara ya. Kelas matematika saya suhu su, susah. Nah ini bagaimana Nara? Coba di, di, di dibaca Nara. Yang ini. My car is slow. Coba. My Care Is Slow Nah, artinya apa tadi? Mas berarti sudah ini? Coba Car itu apa? Car Car Apa Car? Tadi sudah loh, kemarin sudah Iya, Car apa? Mau? mobil mobil berarti kalau my car mobil saya hmm? slow itu apa slow itu apa tadi slow itu apa tadi marah ayo tadi lo kalau quick itu cepat kalau slow apa hmm. Lambat. Ah, lambat. Bagus, berarti my car is slow, mobil saya lambat. lambat. Nah, gitu loh ya. My cat is quick. Quick tadi apa? Nara? Quick, quick, quick, quick. Lawan katanya slow. Quick itu lawan katanya slow. Apa? Quick. Slow itu kan lambat. Berarti lawan katanya lambat apa? Lawan kata. Sudah diajari kan lawan kata? di sekolah sudah diajarin belum lawan kata belum belum oh belum Lawan kata itu kebalikannya ya kalau kebalikan dari pelan itu adalah ce cepat beri mobil uh, kucing saya apa ce cepat, cepat. di sini ya yang menonton video ini sekarang di-report. ini adik-adik yang boring, easy, careful, difficult, exciting, slow, quick, terrible ini disebut sebagai disebut sebagai kata, si, kata sifat. Nah ini linknya ya. Baiga loh, Baiga mbak Gina. Halo mister. Ini ada link ini ya, tolong ini di-share di ke teman-teman yang ini ya, di grup ya, di grup junior ya. Ini yang kita pelajari hari ini. Baik, ya. Mister. Nah, ini ya, karena gak, beberapa nggak masuk gitu ya, makanya ini. Makanya kita, uh, apa, kita apa itu. Oke, nah. Okay. Okay, uh, nah. Kalau tidak ada ini, ya karena ya, nara nara belum ini masih masih kelas satu ya. Jadi saya tidak bisa ini. Yang siswa-siswa biasa nggak masuk. Jadi ini di record saja Mbak. Ya. Uh, Oke okay, Mbak. Halo Mbak Ega. Mbak Ega halo. Halo Mbak Seri halo. Apapun halo. Tolong jawab. Halo. tolong dong jawab dong halo ini gak ada yang standby lah halo mbak sri mbak ega halo ini suara saya kedengeran nggak halo halo halo suara saya kedengaran enggak ge halo kedengaran baik mbak halo ini pj nya siapa sih halo hey eh. Halo, Mister. Maaf tadi laptop saya nggak hang Begini, Mbak. Tolong nih ya, karena siswa kita enggak ada yang kelas junior, cuma ke nakal. Kan masih masih belum bisa membedakan ini karena satu ya materi kita junior 4. Jadi gini, Mbak. Tolong link ini ya, link ini di-share ke, ke ini, apa ke grup WA junior ya? Ya, baik, Mister. Ah Link ini di sini junior. Ini namanya kata sifat. Jadi bilang gini, tonton video ini, gitu ya, tonton video ini. Kemudian setelah menonton, coba buat kalimat, kalimat, kalimat seperti ini menggunakan kata sifat yang di link ini, gitu ya. Baik, Mister. Bisa dipahami nggak, Mbak Sri? Bisa Mister. Ini kan ada ada big, ada small, ada short gitu ya. Artinya belajar pakai ini. Jadi misalkan my school is big ya. Contoh gini ya. My school is big. My school is big. Sekolah saya be besar. Jadi seperti itu Mbak ya. Jadi saya minta tolong supaya link yang tadi itu di-share ke grup junior. Kemudian suruh nonton video ini. Kemudian setelah nonton video ini buatlah kalimat seperti seperti ini menggunakan kata sifat yang ada di, di link ini. Bisa Mbak? Instruksinya boleh? Iya bisa, bisa. Instruksinya? Iya bisa, Mister. Okay, ya. Oke, okay, uh, okay. kalau begitu ini kita tutup kelas junior karena ini uh, tidak ada yang ini ya. Uh, kita materinya cuma ini saja dan tidak ada siswa yang tanya, nggak ada yang ini kegiatan karena yang lain tidak masuk. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Halo, Mbak. Halo, Mister. Iya, ya, jangan jangan dimute dulu, Mbak. Saya sedang hmm. ngobrol sama Mbak ya. Yes, iya, siap, Mister. Jadi, jadi, jadi maksudnya di share ya, jangan lupa. Karena, karena ini, karena apa? Karena kita siswanya nggak ini, apa? enggak ada yang masuk, ya. Kebanyakan nggak masuk, cuma nara. Tolong tugas ini di share. Nanti akan di dibahas minggu depan, gitu ya? Ya, baik, Mister. Oke, eh, ini kalau begitu ini saya tutup kelasnya, gitu ya? Saya tutup kelasnya. Kita ketemu lagi di hari apa, Mbak? Di hari apa berarti? depan tuh Di hari Senin, Mister. Sen Senin kan ini kan, saya minta tolong ganti kan. Tadinya hari apa? Belum dibahas. Uh, uh. Belum. belum. Ini, Mister, pick ha pick harinya. Uh, mulai sekarang didiskusikan ke orang tua murid ya. Ya, baik, Mister. sekarang mulai sekarang tolong didiskusikan ke orang tua murid, takutnya nanti apa mendadak, kalau mendadak nanti mereka ini, apa tidak ini, apa banyak yang protes nanti, soalnya kan, oh ini kok tiba-tiba diganti gitu, makanya tolong dibahas mulai sekarang, PJ-nya tolong tanggung jawab, gitu ya. Terus kemudian, berarti hari Rabu ya? Harusnya Senin Rabu, tapi Rabu sama apa gitu ya? Iya, Mister. Oke, jadi nanti ditanya dulu, mereka bisanya kapan, kecuali hari Senin, gitu ya. Nanti saya ngikut aja, misalkan satu pai nya satu juga apa-apa. Kalau bisa, jangan satu. Kalau satu nanti buat, kalau bisa buat les, ya. buat apa? Buat private. Private nanti jawabnya satu ya. Iya, baik. baik, Mister. Jadi, antara hari Selasa, Kamis, Jumat, antara tiga itu, suruh milih. Kamis, ini Jumat itu, kira-kira mana yang mana yang longgar, siswa? Gitu ya. Baik, Mister. Oke. Okay. Uh, Terus kemudian ininya kemarin sudah dibuat, mbak. Yang apa? Yang jadwal ini, jadwal jadwalnya, yang di-share itu, yang foto kemarin. Sedang dibuat, Mister. yang dibuat. Bum, ya. Kalau ya. bisa segera di-share ya. Ini teman-teman ya. kayaknya ada yang salah seat in ini nih. Salah jadwal ini. Ada Pak Amin kemarin masuknya malah di kelas junior kan. Kalau bisa nanti masuknya itu di elementary gitu. Jadi supaya supaya tahu gitu ya. Oke, silahkan dibuat. Kalau bisa hari ini selesai. Ya. Baik, Mister. Soalnya itu nggak usah susah. Ya. Uh, link-nya mohon di-share ulang. Ini laptop saya. Oh, ya, ke ya. ke ya. nah. Oke, linknya yang ini ya. ya. Soalnya, enggak. Kalau nggak datang, nanti takutnya ini. Kita lanjutkan di minggu depan aja. Ini ya, Mbak? sudah sudah mbak sudah mister Masih, sudah terima si mister oke okay, ya uh, jangan lupa dibuat jadwalnya ya dengan cepat ya nggak usah nggak usah bagus-bagus gitu ya jadwalnya biasa aja jadi kayak, kayak model biasa gitu loh ya nanti nanti di, di habis kelas habis kelas elementari kita bahas ini untuk pak ahmad tohari pak arsyad pak hartono dan selanjutnya yang mungkin ini uh, apa nanti kelas elementary nanti ya jam setengah delapan jadi saya kalau kalian ini uh, Ingin tertarik gabung? silakan gabung di kelas elementary nanti. ya, karena ini kelas junior ya. Jadi ini untuk anak-anak ya. Oke, kalau ini saya tutup. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, okay. okay, uh, saya kembalikan ke Mbak Sri. Silakan Mbak Sri. Iya, terima kasih Mister atas pemaparan materinya. Mari kita tutup kelas pada sore hari ini dengan membaca doa kaparatul majlis. Subhanahuwataala wa waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini Mbak, Mbak Ege dan Mbak Si nanti kita obrolin ya sebelum kelas elementary ya jatuhannya ya. Soalnya saya supaya ini loh, mereka-mereka yang sit in ini pas jatolnya gitu. Ini kan ada yang Pak Amin masuknya malah di junior gitu. Jadi uh, supaya teman-teman di sini itu ini gitu loh. Apa? Masuknya itu pas gitu ya. Baik, Mister. Yuk ya, kita omong nanti ya. Oke, kelas saya tutup ya. Ketemu lagi Adik-adik ya. Nara dan ini teman-teman yang lain ketemu di hari Uh, ini hari Rabu ya, hari Rabu sama Fatul lagi, gitu ya. Oke, kita tutup. Ya, Selamat sore, ya, Dede. Selamat sore. Selamat sore, Mister. Selamat sore, Mister. Selamat sore, oh, Mister. Oh, oh ya. Yeah.